Kiki, selamat datang di studio kerajinan tanganku. Binatang apa yang akan kita buat hari ini? Pilih botol minuman. Ratakan tutup botol untuk membuat wajah singa. Wajah singa sudah siap, tarik bola untuk mengumpulkan benang wol untuk rambut singa, oleskan lem. Bor 4 lubang di kaleng Potong sedotan untuk membuat kaki singa Bantu singa memilih ekor yang cantik. Wow, singa yang perkasa. Ayo kita cuci rambut singa. <tik> <tik> Uuuu hey. Pilih beberapa manik-manik warna-warni untuk membuat kupu-kupu. Potong daun bambu yang tidak diperlukan memotong sepasang sayap oleskan lem Pilih warna yang kamu suka. Taburkan payet-payet cantik. Wow, kupu-kupu ini cantik sekali. Ayo kita temukan tempat persembunyian kupu-kupu. Tangkap lalat dan masukkan ke dalam toples